Apa kabar semuanya teman-teman Terima kasih Anda masih bersama kami Di STV Video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman khususnya VTuber se-Indonesia Ini kebetulan saya barusan menerima uh, Informasi penting Dari uh, Manajemen Melalui grup PLC ya, Yang saat ini sudah saya share di PLC saya PLC 229 uh, Untuk informasi ini Pengumuman ini Saya tidak akan membubuhi dengan hal-hal Ataupun Opini-opini uh, saya uh, Saya hanya membacakan saja Dan barangkali teman-teman juga uh, Sangat mengharapkan Informasi ya Dari manajemen Untuk Terkait dengan Versi 3.0 ataupun kita jelang fase kedua uh, tentang hmm. e-commerce. Akan coba saya bacakan informasinya. Salam sejahtera semua untuk member fitup. Di sini, manajemen ingin update informasi proses legalisasi kepada semua teman-teman Fitup -teman dan juga dengan pengumuman baru. Semua member silakan baca pengumuman tersebut. Manajemen akan terus berjuang untuk memperbaiki dan mengikuti arahan dari SWI dan pihak terkait agar sistem bisnis Fitup menjadi lebih baik lagi serta Aman untuk semua kalangan masyarakat Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Ini informasinya, ataupun pengumuman resminya, belum saya baca. Akan coba saya buka ya, melalui PDF. Baiklah well, teman-teman sekarang sudah saya buka pdf-nya dan akan coba saya bacakan uh, informasi ini atau pengumuman resmi ini dari VTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Teriring doa kami sampaikan semoga kita senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan perkembangan terkait legalitas PT. Future Vutech sebagai perusahaan yang menaungi aplikasi Fitup. Berdasarkan acara dengan Kominfo, dalam rangka pengembangan VTUB 3.0 dan sesuai arahan dari Satgas Waspada Investasi atau SWI, aplikasi Fitup untuk sementara waktu tidak dapat diaktifkan dari layanan Google Play Store. Adapun pertimbangan SWI tersebut adalah karena Fitub dianggap memiliki potensi yang kurang menguntungkan masyarakat pengguna Fitub. Untuk itu kami bermaksud menyampaikan permintaan maaf kepada kawan-kawan Fituber -kawan dan seluruh masyarakat secara umum, karena masih dinilai memiliki potensi yang kurang menguntungkan masyarakat, dan kami masih terus mengembangkan sistem yang lebih baik lagi, sehingga dapat digunakan kembali tanpa adanya anggapan merugikan pihak manapun. Oleh karena itu, kami dari manajemen akan terus berjuang untuk memperbaiki dan mengikuti arahan dari SWI dan pihak-pihak terkait agar sistem bisnis fitup menjadi lebih baik lagi serta aman untuk semua kalangan masyarakat. Berdasarkan arahan dari Ketua Satgas Waspada Investasi, terdapat lima hal yang harus dipenuhi dari FITUB sebagai berikut. Pertama, menggunakan mata uang rupiah. Kedua, tidak diperkenankan sistem referral. Ketiga, tidak diperkenankan jual beli poin antar pengguna dan meningkatkan keamanan transaksi jual beli poin yang dikelola oleh perusahaan. Empat, server sepenuhnya berada di Indonesia. Kelima, pembenahan komunitas agar lebih tertib. Perlu kami sampaikan bahwa tiga hal tersebut telah terpenuhi dan diterima oleh SWI. Sementara dua hal lain saat ini dalam proses penelitian oleh pihak SWI. Kami akan terus dan selalu mengembangkan Fitup agar menjadi lebih baik. Terlebih Fitup telah memberikan manfaat dan keuntungan pendapatan atau income bagi masyarakat pengguna Fitup dalam situasi masih dirundung pandemi Covid-19. Untuk menjadikan Fitup lebih baik lagi tentunya kami tidak dapat melakukannya sendiri tanpa dukungan dari kawan-kawan VTuber sekalian. Poin pertama sampai empat di atas bisa ditangani oleh kami selaku manajemen untuk berjuang dan memperbaiki sistem yang ada agar sesuai dengan arahan SWI. Namun demikian kami pihak manajemen ingin meminta dukungan kepada kawan-kawan VTuber. Agar memperhatikan dan mentaati substansi dari poin kelima tersebut, pada masa maintenance ini kami berharap agar komunitas fitup tetap tertib dan mendukung pemerintah, dan tentunya percaya pada kami selaku manajemen. Mari kita lalui hal ini bersama-sama, karena setelah fitup berhasil normalisasi. VTube 3.0 akan menjadi harapan bagi kita semua, jutaan orang lainnya dalam menghadapi situasi di tengah pandemi ini, terutama membantu pendapatan secara finansial. Kita tetap semangat menghadapi situasi pandemi Covid-19 serta tetap patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Demikian himbauan ini kami sampaikan atas perhatian dukungan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manajemen VTube 28 Februari 2021 Nah teman-teman perlu digarisbawahi ya buat teman-teman di -teman dimana saja berada lima hal berdasarkan arahan dari Ketua Satgas Waspada Investasi berikut saya bacakan lagi ya menggunakan mata uang rupiah tidak diperkenankan sistem referral tidak diperkenankan jual beli poin antar pengguna dan meningkatkan keamanan transaksi jual beli poin yang dikelola oleh perusahaan server sepenuhnya berada di Indonesia dan keempat poin ini semua sudah bisa dipenuhi oleh manajemen. Ya. Sudah bisa dipenuhi oleh manajemen. Dan uh, beberapa hal tadi sudah diterima oleh SWI. Sementara dua hal lain saat ini dalam proses penelitian oleh pihak SWI. Ya. Yang paling terakhir, poin kelima yang perlu, uh, perlu kita tertipi ya sebagai VTuber bahasanya kita itu uh, harus membantu membantunya apa? kita harus bisa menter mentertipkan diri kita masing-masing sebagai seorang VTuber uh, tidak membuat gaduh ya semisal ada informasi-informasi HOA ataupun kata-kata uh, dari hater ataupun media-media sosial lainnya yang uh, memberikan ataupun menyampaikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan e, informasi daripada perusahaan e, sekiranya teman-teman bisa nyantai ataupun tidak menanggapi hal-hal tersebut jika kita menghadapi, menanggapi hal-hal tersebut maka nanti akan terjadi kegaduhan maka hal inilah yang perlu kita antisipasi ya mari kita sama-sama menjaga agar semuanya bisa berjalan dengan sukses kita yakin perusahaan tetap berjuang untuk bisa membangun fitur dengan benar sesuai dengan arahan daripada Satgas Waspada Investasi. Mari kita percayakan fitup ini dengan manajemen yang sudah dikelola sepenuhnya oleh Satgas Waspada Investasi. Balai teman-teman VTuber dimana saat ini berada itu informasi penting yang perlu kita ketahui, setidaknya kami juga berharap buat teman-teman tolong sampaikan kepada VTuber lain teman-teman kita yang lain dan share informasi-informasi penting ini, bisa video ini di-share juga buat diketahui oleh VTuber lainnya, ataupun pengumuman-pengumuman yang sudah diberikan oleh leader leader Anda sendiri bisa di-share kepada semua teman-teman YouTuber -teman Ataupun grup melalui grup seperti itu ya Dan saya sudahi saja informasi ini mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua Dan kita akan selalu menunggu Sama-sama menunggu dan sama-sama berdoa Saya akhiri wabillahi hitapi wal daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadir di Indonesia Untuk membantu ekonomi kita Hanya dengan menonton iklan Kita bisa jadi jutawan Itu telah berikan bukti Yang merubah kehidupan kami nonton iklan setiap hari